datang langsung dari detik hot yang diunggah kembali oleh akun pecinta Lesti Fatih. Ada sebuah artikel, Lesti Kejora sudah mendapat izin pulang dari rumah sakit, meski begitu kondisi kesehatan Lesti Kejora tetap dipantau. Salah satu dokter yang merawat Lesti Kejora adalah dokter Puspa, membenarkan Lesti Kejora sudah pulang sejak hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022. Lesti sudah pulang ya kemarin, hari Minggu, kata Dr. Puspa saat dihubungi wartawan hari Senin kemarin. Beliau minta istirahat di rumah, jelasnya. Dokter Puspa mengatakan meski sudah diperbolehkan pulang, kondisi kesehatan Lesti Kejora tetap dipantau. Ada beberapa hal yang harus tetap diawasi. Kami tetap pantau keadaannya setiap hari. Karena saat pulang tensi masih rendah, mungkin karena asupan makannya ya pun tidak kuat, kata dokter Puspa. Detik.com sebelumnya mendapatkan foto Lesti Kejora mengenakan penyangga leher di rumah sakit. Hal itu juga dibenarkan oleh pengacara Lesti Kejora Sandi Arifin. "Iya, selama di rumah sakit pakai itu atau penyangga leher," ucapnya kepada detik.com Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 Sandi Arifin juga mengatakan saat ini Lesti Kejora sudah istirahat di rumah Ia sudah pulang Berdasarkan informasi dari dokter Yang menangani juga Lesti Sudah keluar rumah sakit Tegas Sandi Arifin Itulah tentunya persahabatnya artikel Mengenai Bunda Lesti Kejora pulang dari rumah sakit Alhamdulillah dia sudah istirahat di rumah Kita doakan untuk kepulihan Bunda Lesti Kejora Mudah-mudahan semangat kuat dan sabar selalu Amin Berikutnya juga persahabatnya kita ke unggahan Bang Adiskai sebelumnya memposting foto bareng Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan ada sebuah postingan percakapan juga persahabatnya percakapan pesan dari Bang Adiskai bersama Rizky Bilar dan tentunya bareng Lesti Kejora juga. Ini persahabatnya membungkam banyak netizen yang bilang bahwa teman Rizky Bilar yang selalu... Hadir di rumah Leslar tidak memberikan simpati sama sekali, dan akhirnya diposting percakapan antara Bang Adi dan Rizky Bilar, serta bareng Lesti Kejora juga percakapannya pun diunggah secara bersamaan. Dipostingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, salah satunya dari Haris Friza yang mengatakan di kalimat komentar, "Apa gua harus upload juga ya, biar netizen gak nyerang gua mulu." Itu kalimat yang dituliskan oleh Haris Priza di kolom komentar postingan Adi Sky. Tetap kita sebagai fans, mudah-mudahan ya tetap menjadi fans yang baik, selalu optimis, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan, terutama Bunda Lesti, mudah-mudahan cepat sehat kembali. Kemudian, sahabat, disimak juga, ini ada wawancara bareng Ibu RT Yeni, sahabat, ya, Ketua RT 7 Cilandak, Jakarta Selatan, ternyata ikut masuk ke dalam rumah Leslar saat olah TKP bareng polisi. Polisinya tadi saya lihat sekitar ada empat ya ujar Yeni hari Senin kemarin. Itu saat di wawancara persahabat. Yeni menyebut mengikuti semua rangkaian olah TKP selama dua jam di rumah Lesti Bilar tersebut. Ini yang disampaikan oleh ibunya, ini sebagai ibu RT. Persahabatnya kita semua berharap, pastinya keadilan bisa berpihak kepada Bunda Lesti Kejora, dan untuk berikutnya juga, persahabatnya kita lihat ada sebuah vlog yang dimana Bunda Lesti lagi berkolaborasi bersama Phil. Dan ini juga bersahabatnya membuat kita tentunya terharu saat film menanyakan selingkuh atau putus. Bunda Lesti Kejora menjawab kata putus. Dan penyampaian Bunda Lesti Kejora pun persahabatnya dengan tegas, buat apa kita mempertahankan apa yang tidak harus kita pertahankan. Luar biasa Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga tanggapan dari beberapa fans dari akun m.bbl underscore lovers disitu mengatakan, kalau saya mending putus. Selingkuh saja sudah fatal bagiku, apalagi bersama KDRT. Ini dikecam oleh fans banget persahabatnya. ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa mengambil keputusan yang baik. Kemudian juga kita simak persahabat, di sini ada postingan dari KC City Park yang mengunggah sebuah postingan momen bareng Bunda Lesti, Ayah Kejora dan Nin. Di sini juga persahabat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ya. Kakak tahu dedek kuat semangat sayang Lesti Kejora? Allah akan memberikan jalan terbaik untuk dedek Lesti dan keluarga. Insya Allah begitu banyak support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga besar Bunda Lesti Kejora. Dan kita tentunya persabahati ya, hanya bisa mendoakan dan semoga kita mendapatkan kabar baik langsung dari keluarga Bunda Lesti jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar menarik dari Bunda Lesti kejora tentunya. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar memin ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.